Brigadir Jo ini ada perkembangan kawan. Nah, coba saya berusaha bacakan beritanya ya. Ini disadur dari media online demokrasi.id. Ya, id dengan judul fakta baru bukti video call terakhir dengan pacar Brigadir J bilang akan dibunuh oleh para skuad lama. Nah, begitu judulnya kawan. Baik. Terungkap sudah foto komunikasi terakhir antara Brigadir Joshua dengan pacar, yaitu Vera Simanjuntak. Dalam foto tersebut, Brigadir Joshua dan Vera Simanjuntak tengah melakukan komunikasi video call. Terlihat Brigadir Joshua tidur di atas kasur sedangkan Vera Simanjuntak duduk. Ya, jadi duduk dia ya. ya. Yang cukup mengejutkan adalah Brigadir Joshua terlihat menangis dengan mata yang sembab, wajahnya juga menunjukkan adanya ketakutan. Demikian pula dengan firasi manjuntak, matanya sembab, memerah, dan menangis. Foto komunikasi terakhir Brigadir Joshua dengan firasi manjuntak itu diunggah pengacara keluarga. Kamarudin Simanjuntak melalui akun media sosialnya Rabu 27 Juli 2022 dalam keterangannya Kamarudin meminta dukungan atas otopsi ulan jenazah Brigadir Joshua yang saat ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi. Lanjut. Dukung hasil otopsi dan pisung E.T. Rep Repertum al Almarhum Brigadir Polisi Nopriyansa Yosua Huta Barat tulisnya. Kamarudin juga menuntut agar hasil otopsi Brigadir Yosua dibuka secara transparan kepada publik. Kepada publik ya. Ini sebagaimana perintah Presiden Jokowi yang sampai dua kali memperingatkan penanganan Jumat berdarah di rumah dinas mantam Kadipropan Irjen Polisi Perdi Sambo. Semakin terang ini ya. Segera diumumkan sekarang juga secara terbuka, ofeksi dan transparan sesuai amanah Presiden RI demi kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatannya, sambungnya. Selain itu, Kamaruddin juga mendesak agar jenazah Brigadir Joshua bisa dimakamkan secara kedinasan. Dukung jenazah almarhum Brigadir Polisi Yosua Joshua Huta Barat untuk dimakamkan se sekarang secara kedinasan desaknya. Mari tolak alasan kurang persyaratan administrasi, tegas Kamaruddin. Kamaruddin juga menyertakan keterangan foto tangkapan layar komunikasi antara Brigadir Joshua dan pacar, yaitu Firasi Siman Juntak. Disebutkan bahwa Brigadir Joshua saat itu menyampaikan permohonan maaf. Tidak hanya itu, Joshua juga meminta Fira Manjuntak agar mencari pria lain sebagai pengganti Brigadir Joshua untuk jadi pendamping hidup. Maruddin juga menyebut bahwa di momen itu Brigadir Joshua secara khusus berpamitan kepada Fira Manjuntak karena akan pergi untuk selama-lamanya karena mendapatkan ancaman pembunuhan. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya, karena akan dibunuh oleh para skuad lama yang pada kurang ajar tandasnya dari demokrasi. Tuh, inilah kejadian kawannya. Ini perkembangannya si situasinya, ternyata ada ini ya, videonya yang diviralkan. Baik saudaraku pesan saya. Kepada sahabatku semuanya agar bersabar, ya, bersabar karena ini proses terus berjalan. Ya, dari Baris Krimabes Polri, tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Ya, biarkan proses ini terus berjalan, seperti apa fakta yang sebenarnya dengan banyaknya temuan-temuan seperti ini. Dan kepada sahabatku raya Indonesia, ya, yang kebetulan aktif di media sosial, saya senantiasa selalu berpesan, ya, jika ditemukan ada oknum-oknum aparat, baik Polri maupun TNI, yang terkiranya ada masalah, terkandung kasus, atau, eh, tersandung masalah atau kasus, maka kita cukup fokus kepada kasus dan orangnya, karena setiap permasalahan kasus itu tidak. Tidak mewakili sebuah institusi, tidak memak, mewakili institusi Polri. Ya. Maka, jangan kita menyerang institusinya, kawan. Karena sampai kapanpun institusi Polri ini akan selalu ada, sampai kapanpun selama NKRI ini ada, Polri tetap ada. Yang kita tuntut adalah bagaimana terus, ya, aparat Polri terus menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Kepolisian demi untuk keamanan negara kita. Pak lupa di sini saya mengajak saudaraku mari kita doakan semoga ya almarhum Brigadir J diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Begitu kawan dan keluarga yang ditinggal Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, ketegaran dalam menghadapi situasi ini. Yakinlah, hukum pasti tegak. keadilan pasti tegak, maka itu kita semua bersabar. Ya, dari hasil penjadikan dari Tim Susindabuntuk oleh Bapak Kapolri, apalagi ini sudah diikuti perkembangnya juga oleh Presiden RI, yaitu Pak Joko Widodo. Semoga mendapatkan hasil sesuai fakta yang sebenarnya apa yang terjadi sehingga kita tidak perlu berasumsi dan berspekulasi yakinlah sekali lagi yakinlah keadilan pasti tegak buat siapapun demikian kawan dan saya secara pribadi juga mendoakan kepada Irjen Polisi Berdisambo sinar saya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, semuanya kita doakan yang baik-baik. Salah hukum. Seperti itulah yang harus terjadi. Memang ada hasilnya bersalah, ya harus dihukum. Tapi kan kita belum tahu terang benernya seperti apa. Siapa berbuat apa, ini belum terang semuanya, maka kita harus bersabar menunggu ini, kawan. Ya, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI harga mati.